Kak Tita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Adik-adik semuanya saat ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik. Kita sudah sampai di tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar menyanyi dan menarik pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Di sini ada teks lagu Ayo Makan Bersama ciptaan Pak Kasur. Nah adik-adik mari kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik. Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan, jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan, jangan ada sisa Ayo makan bersama Itu tadi lagu Ayo Makan Bersama ciptaan Pak Kasur Nah di lagu ini adik-adik ada pesan untuk kita semuanya jadi sebelum kita makan kita harus mencuci tangan kita supaya tangan kita bersih. Ketika tangan kita bersih maka kesehatan kita juga terjaga adik-adik. Lalu saat makan jangan ada sisa ya kalian harus menghabiskan makanan yang kalian ambil. Jadi ambil makanan sesuai dengan porsi atau kebutuhan kalian. Lalu adik-adik saat makan jangan bersuara ya. Mengapa sih kak oh, gak boleh bersuara, gak boleh berbicara atau sebagainya. Nanti takutnya kita tersedak. Nah adik-adik banyak makan boleh tapi jangan ada sisa. Pernahkah adik-adik makan bersama dengan adik atau kakak kalian? Atau bersama dengan keluarga kalian? Hmm, pernah ya? Apa saja yang kamu lakukan saat makan bersama adik atau kakak kalian? Nah, mungkin kalian bisa makan bersama ya dengan adik atau kakak kalian. Nah, bisa berbagi bersama, bisa bercerita bersama. Perhatikan isi lagu ayo makan bersama tadi. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai dengan lagu ayo makan bersama. Sekarang adik-adik amati gambar yang pertama. Ini adik kakak sedang mencuci tangan sebelum makan. Apakah ini sesuai dengan lagu tadi? Ya ini sesuai adik-adik. Maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kedua. Si kakak makannya bersisa nih adik-adik. Apakah sesuai dengan lagu tadi? Tidak sesuai. Kita harus makan jangan sampai sisa adik-adik ya. Berikutnya. Nah ini adik kakak makannya ya. Serius tidak bersuara. Maka ini sesuai dengan lagu ayo makan bersama. Nah ini. Kabar berikutnya, makan tapi sambil apa adik-adik? Bercanda, nanti bisa saja tersedak adik-adik. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Berikutnya, kakak menyuruh diam adiknya saat makan. Apakah ini boleh kita lakukan? Boleh adik-adik, jadi nasih hati kakak atau adik kalian saat makan. Yang makannya itu sambil berbicara. Nah itu kalian boleh nasihati, gak boleh makan sambil berbicara. Nanti bisa saja tersedak. Nah. Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik berjanji jadi adik-adik semuanya kalau adik atau kakak kalian mengalami kesulitan kalian harus mau membantu. Kalau kalian mempunyai adik dan adik kalian mempunyai kesulitan ya, atau kesusahan akan sesuatu hal kalian bisa membimbing adik kalian. Bacalah kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Beri tanda centang untuk sikap yang baik terhadap adik Dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai Atau gambar yang sikapnya tidak baik terhadap adik Yang pertama, mengajari adik bermain Apakah ini sikap yang baik? Iya adik-adik, berarti ini sikap yang baik Kita beri tanda centang Yang kedua, menghibur saat adik sedang sedih Ya ini sikap yang baik juga adik-adik yang ketiga, berebut mainan dengan adik. Nah, tidak boleh ya, ini tidak boleh kita lakukan. Ini termasuk sikap yang tidak baik. Membuat adik bersedih. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan adik-adik. Maka kita beri tanda silang. Menjaga adik saat ibu sibuk. Ya, ini adalah sikap yang baik terhadap adik kita. Kita lanjutkan masih sama memberi tanda centang dan silang untuk sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terhadap adik. Yang nomor enam berpura-pura tidak mendengar ah, panggilan adik-adik. Nah ini tidak boleh ya, ya kita sebagai kakak harus mau mendengar panggilan adik kita, merapikan mainan bersama adik. Nah ini sikap yang baik kepada adik kita, membuat adik menangis. Nah ini sikap tidak baik adik-adik Yang kesembilan bermain bersama adik Nah ini sikap yang baik terhadap adik Yang kesepuluh mengajari adik menggambar Ini juga sikap yang baik terhadap adik kita Jadi dari sini kalian bisa tahu sikap yang baik yang harus kalian lakukan terhadap adik-adik kalian Kakak sedang menggambar bersama adik Kakak memiliki 7 pensil warna. Adik pinjam 3 pensil warna. Berapakah sisa pensil warna Kakak? Nah, di sini Kak Citra punya gambar 7 pensil ya, 7 pensil warna ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Lalu 7 pensil warna ini dipinjam Adik 3. Berarti kita hitung dari sini 1 2 3. Nah tiga ini dipinjam adik, maka sisa pensil warna kakak ada berapa? Nah ini yang sisanya adik-adik, yuk kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Nah adik-adik dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa pensil kakak tujuh dipinjam adik tiga. Maka kita bisa tuliskan tujuh dikurangi tiga. Hasilnya adalah sisa pensil warna kakak ada... Empat, jadi sisa pensil warna kakak adalah empat pensil warna. Nah adik-adik sekarang sudah tahu ya pembelajaran tentang pengurangan. Contoh soal berikutnya, adik membeli lima buah tahu goreng, dua tahu terjatuh. Berapa banyak tahu adik sekarang? Nah, di sini ya ada gambar adik sedang menangis ya. Karena membeli 5 tahu goreng dan 2 jatuh adik-adik. Nah, ini adalah gambar tahunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, tahunya itu jatuh 2. Maka kita bisa hitung mundur dari 5. 1, 2. Maka, sisa tahu adik ada berapa ini? Di angka 3 berarti sisa tahunya ada tiga. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pengurangan 5 dikurangi dua. Maka 5 dikurangi dua adalah tiga. Jadi banyaknya tahu adik sekarang adalah tiga tahu. Kakak menggambar 8 kartu gambar hewan. Adik menginginkannya. Kakak memberikan empat kartu pada adik. Berapa sisa kartu kakak? Nah ini adalah kartu gambar hewan yang dibuat oleh kakak. Ada delapan ya. Dari ayam, kerbau, itik, banteng, pipit, elang, ikan, dan kelinci. Ada delapan. Lalu delapan kartu ini empatnya diberikan kepada adik. Maka sisa kartu kakak ada berapa? Nah, bisa kita cari dengan menghitung mundur adik-adik. Dari angka 8 kita hitung mundur 4 kali. Nah, 1 ke angka 7 ya. Mundur lagi 2, 3, 4. Nah, terakhir di angka berapa ini? 4. Jadi sisa kartu kakak itu ada 4. Atau kita tulis dalam bentuk pengurangan. 8 kartu dikurangi 4 kartu, sisanya ada 4. Jadi banyaknya kartu, kakak sekarang adalah 4 kartu. Mudah bukan adik-adik? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan ya. Pesan Kak Citra kalian di rumah belajar pengurangan bersama dengan orang tua kalian. Kalian bisa gunakan benda-benda di sekitar kalian. Contohnya kelereng, pensil dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe.